Mazda CX-50 2022 rilis bulan depan jadi kakaknya CX-5 salah satu cara Mazda dalam mengembangkan lini produk SUV yang sedang tren sekarang ini adalah dengan terus menambahkan model baru total sudah ada tujuh model SUV yang dipasarkan mulai dari CX3 di kelas subkompak hingga CX9 yang masuk di kelas full size belum lagi bicara soal Mazda MX30 yang jelas-jelas merupakan sebuah crossover SUV bukan sebuah sportscar layaknya MX5 jumlah model yang ada masih belum cukup bagi pabrikan asal Hiroshima Jepang ini sehingga mereka bakal memperluas market share lewat mobil all-new yang dinamakan Mazda CX-50 meski terdengar mirip dengan CX-5 tapi nantinya bakal diposisikan di atas CX-5 dan bakal hadir dengan kelengkapan yang lebih canggih layaknya CX-3 maupun CX-30 Dimensinya pun akan mirip-mirip karena pakai platform yang sama. Gambar patennya pun telah bocor di dunia maya. Memperlihatkan sebuah SUV yang lebih sporty dari CX-5 dengan tetap mempertahankan kode desain ciri khas Mazda. vendor Mazda CX-50 2022 tampilkan identitas Mazda sejati CX-50 terbaru kelihatan masih menggunakan grill tiga dimensi layaknya model SUV Mazda lain tapi agak sedikit mengecil lampunya juga makin modern karena bentuknya yang pipih dibalut dengan led DRL layaknya CX-5 versi 2022 <tik> sementara di bagian bumper, total ada empat lubang angin yang cukup besar, masing-masing berada di bagian area fog lamp dan di dekat sensor radar, ada kombinasi warna hitam pada bodi luar, yang kontras dengan warna bawaan mobil dan lebih cocok, bagian belakang banyak mengambil inspirasi dari adiknya yang lebih kecil yakni CX-3, khususnya pada bagian stop lamp. ada juga tambahan bemper plastik hitam yang makin menyiratkan kesan tangguh meski belum ada info bocoran soal interior tapi sudah bisa dipastikan kabin Mazda CX50 tetap hadir dalam balutan kemewahan dan gaya minimalis pakai mesin 6 silinder opsi 4 silinder tetap ada soal urusan dapur pacu Mazda tampaknya bakal tetap mempercayakan mesin 4 silinder terbaru yang juga hadir di model CX30. Gunakan mesin 2.5L turbo berteknologi Skyactiv-G yang diklaim lebih irit, dapur pacu ini menghasilkan tenaga 252 PS dan torsi maksimum 434 Nm, tenaga dan torsi tadi disalurkan ke transmisi otomatis 6 percepatan, serta hadir dalam pilihan penggerak depan, FWD, maupun seluruh roda AWD. debut di November tahun 2021, pasar Amerika kebagian duluan. Jika tak ada halangan, maka bulan depan Mazda CX-50 akan resmi diluncurkan ke hadapan publik, sekaligus banderol harga yang berada sedikit di atas CX-5. Negara yang jadi kunjungan pertama mobil ini adalah pasar Amerika, di mana tren SUV sedang naik pesat rencananya CX 30 akan diperkenalkan di gelaran Los Angeles Auto Show 2021 Nantinya CX-50 bakal dirakit pada pabrik gabungan Mazda Toyota di Huntsville, Alabama, produksi paling cepat akan dimulai pada bulan Januari tahun 2022, bersama dengan CX-5 yang juga dijual global, CX-50 bakal melengkapi varian SUV Mazda.